Cinta Tuhan merenungkan dan melakukan Firman-Nya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang Aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang ku sampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu Maka dengarlah hai orang Israel Lakukanlah itu dengan setia Supaya baik keadaanmu Dan supaya kamu menjadi sangat banyak Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu Kepadamu di suatu negeri Yang berlimpah-limpah susu dan madunya Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu